Selamat siang sobatku, tentunya berjumpa kembali bersama saya. Kali ini saya mau coba lagi mancing sobatku dan mudah-mudahan ada rezeki hari ini. Pancingan saya udah turun duluan sobatku. Oke kita saksikan bersama-sama. Mudah-mudahan ada ikannya di sungai ini. Oke, mantap sobatku. kita cek dulu sahabatku. Mudah-mudahan ada. Trek sobat. Trek. Wuih. Sangkut sobat. Oke, kita potong dulu dahannya. Dan keting sobatku lumayan Oke lanjut mudah-mudahan ada tambahnya sobat tetap Oke kita coba turunkan lagi sobatku mudah-mudahan ada lagi Lagi, sahabatku, uhuh. ikan patung sahabat lumayan. Udah ada dua ekor, sahabatku. Kita coba lagi. lagi. Mantap sahabatku. Ikan keting. Oke. Lumayan sahabatku. Drag lagi sahabatku. Mantap. Ikan keting lagi sahabatku. Lumayan. Oke. Ada tambahan sahabatku. Sambayan sobatku Ada tambahan lagi sudah coba lagi sobatku Strek lagi sobatku Mantap Strek Strek, strek. Ikan keting lagi sobatku Lumayan lah Dapat 100 ekor, berarti ada 2 kilo sahabatku. Oke, lumayan sahabatku. Strek lagi sahabatku. Lumayan sahabatku. Ikan, buih. Oke. Saksikan sahabatku. Mudah-mudahan rezekinya bertambah hari ini sahabatku. Namanya ikan buhing, sobatku Oke, okay, lumayan Kayaknya udah ditarik lagi, sobatku Dan patung sahabatku lumayan. Lagi sahabatku mantap, ikan keting lagi sahabatku lumayan ada tambahan. ya sobatku, oke okay. kita tambah umpan dulu sobatku. wajah mendung kayaknya sahabatku mau hujan semua udah gelap di sekitaran kita oke kita saksikan bersama-sama sahabatku mudah-mudahan mancing kali ini membuahkan hasil yang positif oke kita saksikan bersama-sama sahabatku lagi sobatku jos gandos kata om gondrong labanan mantap walaupun kecil masih ada yang mau makan sobatku jadi mancingnya gak jenuh <tuh> Naik lagi sahabatku, ikan buhing lagi, oke mantap sahabatku, lumayan buat tambahan sahabatku. <tuh> Cuaca udah mendung sahabatku, mau hujan, semua udah pada gelap, mudah-mudahan lah jadi hujan sahabatku, oke. Gelap sekali okay. Mudah-mudahan gak jadi turun sahabatku Susah kalau hujan sahabatku mancing Hujannya dah mulai turun sahabatku di sungai udah nampak air hujannya turun kayaknya mau hujan lebat sahabatku tadi sebelum kita melanjutkan videonya kita saya coba bikin pondok tuh sahabatku pondok darurat pakai daun pisang dan mudah-mudahan aja kita tidak basah sahabatku Tetap lanjut mancing walaupun hujan sobatku. Trek sobatku, tetap ikan keting. Kayaknya di sini penghuninya ikan keting semua sobatku. Dari tadi yang makan ikan keting terus, ada ikan lainnya dan ikan lainnya bat patung sama ikan buhing sobatku lumayanlah sobatku yang penting masih ada tarikan hujannya sangat lebat sekali sobatku kita tetap mancing Walaupun hujan, ya mudah-mudahan ada rezekinya, sobatku. Kita tetap lanjut racing, karena tadi sebelum hujan kita sudah mempersiapkan pondok dahuluan. Saya akan arca, sobatku. Lepas, sobatku. Oke, lanjut. Oke, sobatku, kita strike ikan jelawat, sobatku. Lumayan sobatku Ini dia sobatku Oke Cuman sensasinya nggak kerekam sobatku Tarikannya Nah ini dia sobatku Lumayan Jos gandos Kata om gondrong labanan Mantap Oke lanjut sobatku mudah-mudahan ada lagi sahabatku Oke sahabatku, tadinya saya mancing di sana sahabatku, jadi kameranya nggak dibawa dan dapat ikan jelawatnya di sana sahabatku. Oke kita coba kembali, mudah-mudahan ada sahabat sana lagi. Oke, oke sahabatku kita coba pindah spot aja. Di sini udah nggak mau makan sahabatku, kita coba di bawah aja sahabatku. Oke, tetap kita saksikan bersama-sama sahabatku. sobatku sangkut sobatku harus uhuh. sangkut sobatku uhuh. dapat labi-labi sobatku <laughs> mantap uhuh. keren sobatku kita dapat bulu satu Lumayan, sahabatku. Mantap, mantap. Oke, lanjut, sahabatku. Saksikan bersama-sama. Ini dia, sahabatku. Lumayanlah, sahabatku. Oke, mantap, mantap. Saya pakai rakitan dua mata pancing, sobatku. Dan dua-duanya dimakan, sobatku. Oke, mantap. Hui. Kita bawa pulang aja, sahabatku. Oke. Susah bukanya, sobatku. Pancingnya udah ditelan. oke okay, lanjut oke okay, sobatku kita coba lagi mudah-mudahan ada rezekinya lagi sobatku jos gandos kata om gondrong labanan oke sobatku kita coba pindah lagi di spot lain sobatku di bawah Di sini cuma dapat labi-labi satu sobatku Oke okay, kita lanjut Oke okay, sobatku kita coba lagi di spot ini sobatku Dan mudah-mudahan Ada ikan tambahannya Oke okay, kita saksikan Bersama-sama sobatku Semoga-moga Dapat lagi sobatku Oke okay, lanjut sobatku Selamat sore sobatku Kali ini Mancingnya diakhiri dulu Dan hasil Akhir kita lumayan ya sobatku oke ini dia hasilnya dan di lain waktu dan di lain kesempatan akan kita coba kembali sobatku ini tepatnya di hari kemerdekaan sobatku 17 Agustus tahun 2021 dikarenakan tidak ada kegiatan lain jadi saya turun mancing aja sobatku oke di lain waktu dan di lain kesempatan akan kita coba kembali sobatku Jangan lupa bantu subscribe, like, and share, sahabatku. Mantap. Kita pulang dulu, sahabatku. Oke. Okay.